Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak hari ini kita akan belajar materi Allah tempat berlindung Sebelumnya anak-anak disiapkan ya buku sama pensilnya Setelah ini kalian simak materi yang akan dijelaskan oleh Ustazah Nah anak-anak Allah adalah zat yang menciptakan semua yang ada di alam ini Allah juga yang mengatur dan menguasainya. Termasuk yang menciptakan kita, tumbuhan, hewan adalah ciptaan Allah. Dan yang mengatur gempa bumi, bencana alam, banjir, semuanya atas kuasa Allah. Nah anak-anak, Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 1 dan Anas An ayat 1. Yang berbunyi, Kul a'udhu bi-rabbil falak. Artinya, katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh." Yang Kedua: Kedua, Kedua: Kedua, Kedua, Kedua: Kedua, Kedua, Kedua: Nah Ustazah akan menjelaskan cara memohon perlindungan dari Allah Yang pertama dengan memperkokoh akidah atau iman kita kepada Allah Yang kedua dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Yang ketiga berahlak mulia dan menutup aurat Nah anak-anak yang dimaksud menjalankan perintah Allah adalah Yang pertama melaksanakan sholat lima waktu Yang kedua berzikir sesudah sholat Yang ketiga berdoa Yang keempat membaca Al-Quran Yang kelima menghormati orang tua dan guru Dan masih banyak lagi Nah anak-anak sebagai reminder Yang pertama sebagai seorang muslim yang beriman Tentunya kita tidak akan meminta perlindungan kepada selain Allah Karena jika kita minta perlindungan selain Allah Artinya kita sudah berbuat syirik Contohnya ketika kita meminta perlindungan kepada berhala, jin, dukun, paranormal Itu artinya kita sudah berbuat syirik Dan Allah membenci orang-orang yang berbuat syirik yang kedua setiap hari kita selalu membaca ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dalam sholat Maksud ayat tersebut adalah Hanya kepada engkaulah ya Allah kami menyembah Dan hanya kepada engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan Nah dari reminder yang sudah Ustazah bacakan sudah jelas ya Bahwa kita hanya boleh menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Tidak kepada dukun, paranormal atau sebagainya Nah anak-anak itu tadi adalah materi yang sudah ustazah Dina sampaikan. Semoga anak-anak hebat berlian School selalu bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Sebelum ustazah Dina akhiri, ustazah Dina ingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to recite the Quran, don't forget to study at home, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.